Jika kamu itikaf di masjid tidak bisa, dol Pentol tidak bisa, jadi Satpam tidak bisa, aktivitas sosial yang menguntungkan orang lain tidak bisa. Takufus sharroka adinas. Yang penting kamu tidak berbuat buruk yang merugikan manusia, sehingga sampai ada riwayat orang sufi ibadahnya orang zaman akhir itu tidur, karena tidur sih gak gagu Iya, paling bujotok sepeten. Tapi kan yo nyopet yo rajinoyoran delok wong ayu, yo. Nah, itu sampai Nabi terakhir dari sekian kebaikan tuh kalau nggak mungkin kata Nabi, takut fusharroka aninna supaya indahasodakotol mingkala sementing kamu tidak melukai atau merugikan orang apa sehingga misalnya ulama kok ngerti ada orang tidur di rumah orang bejingan mati, orang bejingan mati